dokter gauh gauh ngancate lupa ya, belum kodex nih ada 16 ini ada tiga Oh berarti ini belum oke okay. kita pakai 10 saja langsung, langsung 10 lah apalagi nah, ya, langsung 10 satu kali puluh saja Oh langsung kegak cek ya. Dua mm. dapat suara, akan dapat Loh. suara dua dua. Boten. <laughs> dua boten. Yang terasa senang atau sedih. Kalau dapet <laughs> sedihnya nanti paspor ngereset. gua mau red off eh, oh, apa gua garanti wow. coy Gua ranti. Gua ngereset. Gua ranti. Gua ranti. Gua Gua Oke enggak gara-gara bintang 5. Ya enggak kan, ya kan bintang 5. Dapat Bintang 5 kah? Oke, okay, bintang Berantri, 5. Putang beranggi. Putang beranggi. Bintang 5 sih Kalau oh, oh. Uh, bintang 6. Uh udah lima siapa tuh wah wow, mas Andri beli <laughs> tuh kan udah mm -hmm. dibilang kan dislike ini yeah. waduh <laughs> no dislike jangan dislike <laughs> oke okay, next banner kepake buat sekarang eh, saya yang saya ada pengalaman buruk dengan api-api di gaca apne of red Cape, gua cewek wow. yeah. capek ini <giru> <play, play> <laughs> <giru> bintang Ndima di mana, eh Habis ini, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, <laughs> sudah diduga Sudah diduga Apakah karena keceplosan Dika tadi pengen Wedi woi nah <laughs> bisa gitu enggak ada ya. Wedi tahun Wedi Wedi kan Januari 2020 ya, ini sekarang udah Oktober 2022 tahun 2 tahun 2 tahun eh 3 tahun 2 lah, kan dari 20 rilisnya. Oh iya. Enggak, dia, dia pas mau ya? tahun. Ya? ini ada um, uh, pedangnya, Bang. Gak ada armornya. Gara-gara kalian. disuruh gaja. Ayo Ayo. Ayo ayo ayo dok. Exit. Exit. Kok gua